Sahabat Bedilera dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia, salam bediler, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Ariefo, Kediri, Jawa Timur. Oke Sahabat Bedilera dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Sahabat bediler Dan kali ini saya akan mengulas tiga harga terbaru senapan angin Gejruk DWP Fusion yang lagi ready stock di Jaya Ariefo. Nah dari ketiga senapan angin ini memiliki berbagai jenis ukuran yang berbeda dan tentunya juga memiliki varian popor yang sangat bervariasi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 dari Jaya air Oke yuk langsung saja kita akan mengolah satu persatu harga dari senapan angin Gejruk DWP Fusion yang lagi ready stock di Jaya air Nah untuk senapan angin yang pertama yaitu ada senapan angin Gejruk DWP Fusion 2560 Magnum hitam coklat Nah jadi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 2000 PSI yang mampu menghasilkan uji power mencapai 1100 fps Dan juga senapan angin ini sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin Jadi manometer ini sangat berfungsi untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan Dan untuk popor senapan angin ini yaitu bervarian gamo hitam coklat ya sahabat berdiri Jadi terdapat balutan berwarna coklat nah seperti ini dan yang terakhir, untuk harga senapan angin ini dibanderol dengan harga rp rupiah sahabat bedil sudah mendapatkan senapan angin yang tentunya memiliki kualitas terbaik, dan untuk uji powernya pun tidak bisa diragukan lagi, ya sahabat bediler. Nah, dengan harga segitu, sahabat bedil juga sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti mini tester, peredam standar, dan juga mendapatkan STKS, yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Oke ini saya taruh dulu ya sahabat pediler Oke lanjut untuk senapan angin yang kedua Yaitu ada senapan angin gejruk DWP Fusion 1960 Gamo Camouflage ya sahabat pediler Nah jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya Nah senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm dan untuk tabungnya sendiri 19 mm ya sahabat bediler Dan untuk pengisian anginnya pun juga sama seperti yang sebelumnya Jadi menggunakan uh, sistem pompa gejruk manual Ataupun sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin Hingga mencapai 2000 PSI Nah dikarenakan senapan angin ini memiliki varian popor kamuflase jadi senapan angin ini sangat disarankan untuk digunakan berburu di medan outdoor yang sehingga dapat menyatu dengan medan yang sekitarnya ya sahabat bediler dan yang terakhir untuk harga senapan angin ini dibanderol dengan harga 1.740.000 rupiah. Nah dengan harga segitu sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin yang memiliki varian popor yang tentunya sangat menarik ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler ini saya taruh terlebih dahulu. Nah kita lanjut. Untuk senapan angin yang terakhir yaitu ada senapan angin gejlug DWP Fusion 2540 ak 475 lipat hijau hitam plus manometer Nah jadi seperti ini ya sahabat beneran untuk tampilan senapan anginnya Nah senapan angin ini pun juga sama Sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil, sedang maupun besar Seperti babi, biawak, tikus, dan hama lainnya ya sahabat bediler Dan untuk pengisian angin pun juga sama Yaitu menggunakan sistem pompa gajruk manual Ataupun menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin Hingga mencapai 2000 PSI Dan untuk senapan angin ini menjadi senapan angin yang paling best seller di Jaya Airyfall Yang tentunya memiliki harga yang sangat Sangat terjangkau ya, sahabat pediler. Dan untuk harganya sendiri, dibanderol dengan harga Rp 1950.000 sahabat pediler sudah mendapatkan senapan angin dengan kualitas terbaik ya, sahabat pediler. Oke, sahabat pediler, ini saya taruh dulu ya. Oke sahabat bedir mungkin itu saja untuk ulasan ketiga harga terbaru senapan angin gejruk DWP Fusion yang lagi ready stock di Jaya Erifel. Nah mungkin dari ketiga senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bediler yang ingin mendapatkan senapan angin yang memiliki kualitas terbaik dan untuk uji powernya pun juga sangat besar ya sahabat bediler. Jadi untuk ketiga senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil, sedang maupun besar.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 seputar senapan angin dari Jaya Air Evil. Oke sahabat Bedirut, terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam Bedirut.